Halo semuanya, aku balik lagi nih dan kali ini aku mau nyobain permen yang sebelumnya belum pernah aku lihat sama sekali mungkin kalian semua juga uh, belum pernah lihat sih, ini adalah permen panda dan ya penasaran banget sih kayak gimana sih ini permen panda oke, kita lihat desainnya terlebih dahulu, ini dibalut dengan kertas yang seperti plastik ya, atau plastik yang seperti kertas Aku enggak tahu juga ini agak bingung kayak gini dia warnanya biru dengan gambar panda seperti itu pandanya itu besar di samping-samping ada juga di tengah pun ada dengan tulisan panda di bawahnya yang fontnya itu hitam putih ya seperti panda ya bulat-bulat seperti itu kemudian di bawahnya ada tulisan creamy milk candies. Kemudian ada tulisan panda lagi dengan warna oranye dan garis-garis di sebelah kanan kirinya. Untuk tanggal kadaluarsanya aku nggak tahu ini udah kadaluarsa apa belum karena nggak berhasil menemukan tanggal kadaluarsanya di sebelah mana. Kemudian label halalnya pun aku nggak dapet di sebelah mana. Tapi ini sudah tercatat di BPOM ya di sebelah kanannya itu ada berat bersih sama BPOM RI nomornya berikut jadi bisa dicek ini di uh, situs BPOM nya ya Oke kayak gitu aja untuk bagian dalamnya itu dia lembek banget ya ini benar-benar lembab, warna putih susu seperti ini. Yang dia putihnya lumayan kecoklatan, kemudian dibalut sama. Aku nggak tahu ini kertas atau plastik ya. Dibilang plastik, kayak kertas. Dibilang kertas, dia mirip plastik, tapi dia itu gampang banget terobek. Itu apa? Ini bisa dimakan apa enggak? Aku juga nggak tahu. Tapi kalau aku makan, ini rasanya agak kayak plastik dan... Oke, mirip plastik sama kertas gitu. Jadi enggak tahu ini sebenarnya bisa dimakan apa enggak sih. Tapi kalau dilepas ini juga susah. Dia nempel gitu dan gampang robek. Jadi ini aneh banget sih semuanya serba Seben enggak tahu. Kalau rasanya sih ini cukup susu ya rasanya, tapi menurut aku sih enggak susu banget seperti permen misalnya kayak permen uhu gitu itu yang beneran merasa susunya itu susu banget kalau ini sih enggak terlalu ya kesimpulannya sih dia kemasannya emang unik ya unik dan terlihat vintage gitu terlihat jadul permen yang lama banget dari tahun 80 atau 90an gitu ya kemudian Kemasannya emang unik memanjang seperti itu dan rasanya sih uh, biasa aja Mungkin buat kalian yang uh, tahu banyak tentang permainan ini boleh ikut komen di kolom komentar untuk meramaikan dan melengkapi informasi yang enggak jelas ini Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton videonya sampai sekarang Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kalian semua yang mau aja, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, bye